apa itu? Uh, Pemimpin keluarga Malaysia. Ah, jadi kami dengan uh, masa yang singkat ini kami, kami telah di diarahkanlah untuk uh, mencari. Ini kosan ya? Ah, kosan ini. Oh. Di tata tiktor di atas tadi doi iko itu. Oh, tapi yang besar? Ya besar ada. Oh. Besar di sini, Pak, anak-anak ke sini. Oh. Eh, masang, masang di besar mana? Asin, di besar kanan. Oh, kosan. Oh. Terasa oh. oh. jumpa yang besar. Oh. Jadi yang anak-anak lah banyak begini. Tuh, enak ini mantap, nah, nanti ya, juga pas sampai Wah, apa lari mau tangkap Lama tangkap mau. tangkap Lari Mana ada ujala. Oh. Nah, kita, kita, kita, kita. Tuan-tuan, perempuan saya sekarang berada di Sungai Bengawan. Aa, selepas daripada program sepakat aid komuniti di Kulim Papat. apa Kulim apa, Papat di sana, kita terus aa, pergi ke Sungai Bengawan untuk melihat apakah binatang-binatang liar yang berada di sini. Kita sudah melihat monyet. Uh, kita sudah melihat buaya jenis tembaga tapi buaya yang kita jumpa itu uh, anak buaya belum lagi dia punya ibu buaya belum kita jumpa yang besar uh, jadi sekarang kita menuju ke muara lah uh, ke muara sungai pengawan kita tengok keadaan di situ Ini super. Malu, malu dia. Ini ada anak-anak lagi kan? Anak-anak. malam yang Oh, dalam sungai satu lagi, dalam sumai ini. Ah, boleh yang pasang Oh, Ini dah hari ini dah, you I know Oh iya, ah. oh, oh, dari sini nampak gak? dulu bergabung kita sampai kemari bang? nanti pasir lagi, oh, ada oh, itu? ini, orang ini balik-balik karena tiup ombak halo ya sampai dari Boy di Thailand sudah kayak ini kamu <laughs> <Tampai> Thailand <laughs> kan <laughs>